Satriam, Satriam, Satriam, Satriam. Alhamdulillah Ini perwakilan dari Perumlatimas Latimas Dengan tim Lodim Bapak Ori sudah nyampe di puncak, di puncak pelita Pak Abid Pak Abid Kasih komen sebentar dulu dong kuat <tik>